Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast di mana podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti ini doang dan di video podcast kali ini saya ingin membahas tentang ray tracing ya karena ray tracing ini bisa dibilang apa ya? Mulai populer sekarang karena uh, setelah Tahun kemarin nih, kalau nggak salah Ray Tracing ya, yang RTX gitu ya, RTX Ray Tracing. Dan uh, bukan cuma PC dong. nanti PS5 juga akan ada Ray tracing dengan audio tracing, bukan kayak lagi gitu ya. Dan Xbox Series X pun nanti akan ada juga, kecuali Nintendo Switch. Mungkin karena mereka nggak peduli juga, yang penting ada gamenya, fun. Untuk Nintendo, mereka bodoh amat tentang Ray Tracing, 4K, dan sebagainya. Nggak peduli gitu. Dan... Uh, apakah kayak tracing ini apakah perlu gitu dan apa sih gitu kayak tracing ini dan kalau kalian tahu juga sih ya kalau kalian main dunia animasi gitu Uh, ray tracing ini dipakai untuk renderer. Biasanya renderernya itu kan kadang-kadang untuk video game yang uh, kayak The Last of Us yang di PS3 itu menggunakan renderernya, renderernya adalah EV, gitu ya. Dan kalau untuk ray tracing itu uh, bisa dibilang apa ya? Untuk renderernya itu berat, gitu. Memang memang butuh uh, waktu yang agak lumayan lama, gitu dengan PC saat itu. Jadi untuk ray tracing kayaknya nggak bisa, gitu. Dan kalau kalian tahu juga kalau nggak salah, Toy Story 4 ya, Toy Story 4 itu animasinya itu adalah ray tracing, gitu. Kalau nggak salah ya, saya juga belum nonton, cuman ada. Saya bilang kayak gitu. Mungkin nanti saya akan nonton gitu ya. Dan uh, kalau ray tracing ini kenapa dipakai sekarang karena uh, untuk uh, mendapatkan shadow yang lebih realistis gitu ya. Jadi misalnya apa ya real time ya, real time shadow kalau kalian uh, nyo apa ya nyoo gitu, nyoo apa ya, main-main uh, gitu, main-main di dunia 3D gitu. Jadi uh, shadow itu penting gitu untuk dunia 3D gitu kan nah jadi itu untuk uh, real time shadow jadi kalau misalnya apa ya kayak uh, pohon gitu ya misalnya pohon uh, pohon ini misalnya kalau kalian kalau misalnya objeknya deket nih semakin deket ke tanah gitu kan itu semakin tajam semakin jauh kan semakin apa ya semakin soft gitu kan edge-nya itu kan nah atau bisa juga uh, di shadow-nya ini menjadi lebih bagus gitu ya tapi sekarang ini untuk real time kayak tracing ini adalah Biasanya di kaca gitu ya Di kaca Kalau misalnya Kalau, kalau kalian tahu juga Game control gitu ya Itu uh, Semuanya serba mantul gitu Nah uh, Kalau dulu gitu ya Dulu uh, Setiap kalau kalian main mungkinnya main game yang uh, mungkin bisa dibilang game horror mungkinnya kebanyakan yang ada kamar mandi dan ada cerminnya itu biasanya di cerminnya itu uh, tidak ditampilkan secara uh, mirror ada itu tidak mirrornya itu nggak nggak nggak nggak kayak cermin jadi kayak apa kacanya tuh kayak dibikin blur aja karena mungkin kalau mungkin lu uh, lihat Cermin kayak gitu Itu mungkin rendernya itu bisa lama Karena kan bisa nge, nge, nge kan Nah itu adalah kayak tracing Nah cuman kayak tracing itu bukan cuman itu doang Jadi kayak tracing ini bisa juga dari lampu gitu Atau, atau mungkin dari cahaya gitu Dan kayak uh, tracing ini Kalau misalnya eh uh, Apa ya Misalnya Lampunya itu warna putih gitu ya Dan nanti ruangannya itu kalau catnya putih ya warna putih Kalau misalnya catnya oranye ya nanti bakal keluarnya oranye Kalau nggak salah itu ya untuk retracing Cuman ya nggak tau juga sih ya Kalau misalnya ada salah-salah kata Silahkan menerit aja di uh, komen di bawah gitu ya Nah cuman yang akan saya bahas di sini gitu ya Apakah retracing ini perlu atau enggak gitu Karena uh, kalau kalian tahu juga Untuk retracing Shadow of the Tomb Raider Itu untuk 4K itu cuman kuat 40fps di i7, eh kok i7? i9, i9 9900 kalau nggak salah cuma 40 atau 50 gitu saya lihat di YouTube gitu kan dan uh, 40 atau 50 masih belum 60 ya walaupun uh, nggak tahu juga sih ya walaupun dengan spek yang bagus segitu masih belum kuat gitu walaupun dengan 2080 Ti kalau nggak salah dan apakah perlu atau nggak gitu ya menurut saya gitu untuk ray tracing ini Menurut saya nggak sih, nggak perlu. Karena ya kalau misalnya nih developer bikin shadow yang bagus gitu ya, shadow-nya bagus gitu kan. Sedetail mungkin sampai ray tracing dan sebagainya. Nanti ujung-ujungnya kalau kalian misalnya main di PC ya nanti juga bakal dimatiin gitu. Karena ya kalian bakal matiin shadow-nya biar dapat FPS lebih tinggi. Karena ya kalau FPS kalian rendah tapi shadow-nya bagus ya buat apa gitu? Kalau shadow-nya bagus, FPS-nya Uh, jelek gitu ya nggak nggak nyaman aja gitu mainnya kalau fps-nya tinggi shadownya biasa aja biasanya saya kalau main game itu shadownya di low atau mungkin ya medium lah gitu ya kalau bisa sih di low atau di off gitu karena ya ya nggak jadi masalah yang penting sama cerita gameplay bagus gitu mau, mau ada shadow mau nggak pun nggak jadi masalah tapi ya kalau nggak ada shadow sama sekali jadi aneh gitu tapi ya setidaknya adalah sedikit lah gitu ya untuk shadownya dan kalau apa kalau lo kayak tracing gitu ya dengan apa dengan Uh, ray tracing uh, misalnya dengan gambar visual yang bagus gitu ya, kayak misalnya di game control Menurut saya sih nggak harus ya, karena ya kalau ray tracing misalnya nyala gitu ya Kalau fps-nya rendah ya buat apa, karena nggak enak juga gitu Apalagi kalau game control itu bisa bikin motion sickness nggak ya cuma kalau bikin motion sickness sih parah sih dia udah apa udah uh, udah udah kayak tracing nyala gitu kan fps kecil tambah bisa bikin motion sickness karena kalau nggak salah gamenya tuh kayak paket gitu ya banyak ya cuma nggak tahu juga saya belum nyoba gitu yang bikin motion sickness itu kayaknya sih game fps ya nggak tahu juga untuk uh, yang ada ray tracingnya kalau mungkin kalau game fps atau mungkin game driving yang fpsnya kecil kan jadi agak pusing juga kalau lumayan kelamaan gitu karena ya agak aneh aja gitu, kalau nggak 60 fps. Dan uh, untuk ray tracing sendiri gitu ya, kalau kalian tahu juga sih, untuk uh, grafikat Nvidia ya, kalau nggak salah, untuk AMD itu katanya ada DirectX uh, 12 Ultimate, nggak tahu gitu ya, apakah itu termasuk ray tracing atau nggak. Tapi untuk GPU yang dipakai oleh uh, PS dan Xbox itu katanya tuh bisa ray tracing, Mbak. Nah berarti kan mereka pakai GPU atau mungkin bukan GPU ya, APU ya mungkin ya, jadi yang digabung gitu kan. Nah itu APU-nya itu bisa ray tracing. Jadi ini saya menarik juga sih gitu ya kalau bisa ray tracing. Mungkin AMD juga nanti bakal nyusul. Dan kalau misalnya AMD mungkin bikin GPU yang ada ray tracing yang mungkin untuk PC ya atau mungkin untuk laptop Persaingan bakal semakin ada dan uh, kalau persaingan ada ya bagus gitu nanti yang diuntungkan ya customer kayak gitu ujung-ujungnya karena ya kalau apa kalau nggak inovasi ya pasti harga dimukahin sama apa sama yang uh, penjualnya gitu jadi ya bagus gitu kalau ada uh, atau mungkin nanti Intel juga mau bikin grafik card ya kalau nggak salah ya cuman nggak tahu juga ya semoga aja gitu ada persaingan. Uh, biar harganya semakin murah gitu ya jadi ya biar customer diuntungkan gitu ya dan ini kayaknya cukup segitu doang sih untuk video podcastnya intinya menurut saya untuk ray tracing masih belum butuh kalau saya ya saya saya bodoh amat gitu gambar bagus ya terserah gitu ya nggak saya nggak peduli gitu mau gambar sebagus apapun yang penting cerita gameplay udah gitu ya ya saya misalnya nih main Prinapantos 7 gitu bagus main misalnya yang versi PS1 wah gila ini ini game bagus banget gitu main Zelda gitu kan main The Witcher padahal itu game 2015 Zelda padahal game Switch gitu kan ya kalau gameplay dan cerita bagus ya udah saya main gitu dan kalau Prinapantos 7 musiknya sih ya. dan gameplay saya suka juga sih karena saya lumayan suka juga sama best gitu. Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk uh, video podcastnya. Dan Dan untuk kayak tracing sendiri atau mungkin shadow yang detail banget. Kayaknya sih nggak harus detail-detail banget karena ujung-ujungnya juga nanti bakal dimatiin. Untuk dapat FS yang lebih tinggi ya. Cuman itu kalau saya, kalau kalian mau mengutamakan keindahan gitu ya, Untuk gambar yang maksimal ya silahkan gitu. Saya nggak ngelarang dan ya udah gitu silahkan. Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya, untuk podcastnya. Dan terima kasih. Bye-bye.